Al-Islam ini adalah petunjuk yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk menerima Islam Tidak semua orang itu mesti menerima Islam Bahkan walaupun agamanya Islam belum tentu dia mau menerima Islam, nah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Rasulullah SAW dan kaum Muslimin itu ala min hajin wa dihin min amritin, supaya hidupnya itu berada dalam satu manhaj, jalan hidup yang harus ditempuh itu manhaj yang jelas yang datang dari Allah min amritin dalam persoalan din ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmatuhu anasta anasta wa nasta'inuhu wa nasta'afiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa min sayyiati a'malina mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudhalilhu falahatialah Wa ashadu ala ilaha illallahu wahtahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma shalli ala muhammadin wa ali muhammad amma batufa ya ayuhan nas usikum wa taqwallah. bi taqwallah timti sali awamirihi wa jtinabi an jami'i nawahi wa bi taba'i sunnah rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al radhiyallahu anhum wa alamu ayyuhan fazal muttaqun wa ma'al muttaqin Allah ta'ala A'udzu billahi minasyaitonir rajim Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minnal amri fattabiha wa la tattabi ahwa ya'lamun innahum la yughnu 'anka minallahi shay'an Wa inna dhalimina ba'duhum awliya'u ba'din Wallahu aliyyul mutakin Hadha baso iru linnas Wahudawwa rahmatulli qawmi yukinun. Bapak ibu muslimin rahimakumullah, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala nah, Malam hari ini kita masih dipertemukan kembali oleh Allah untuk melakukan amal soleh, nah, melangkahkan kaki kita menuju masjid itu amal soleh, untuk sholat berjamaah di masjid juga amal soleh, untuk tolabul ilmi itu juga termasuk amal soleh, bahkan itu merupakan keutamaan yang sangat besar ketika kita berada menjadi orang yang beriman dan kita diberi ilmu oleh Allah Ta'ala Allah akan meninggikan derajat kita di dihadapannya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu itu akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kita tolabul ilmi Mempelajari ilmu dalam urusan agama kita Itu tujuannya adalah untuk menambah keyakinan kita Memantapkan keimanan kita nah, Jadi akan menjadi bertambah ketika kita tolabul ilmi Ketika kita itu mempelajari din al-islam ini Ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan kepada kita, dan hati-satunya Nabi SAW itu akan menjadikan kita bertambah dalam hal iman, dalam hal keyakinan kita. Nah, sehingga kita akan bertambah, mantap, bertambah kuat iman dan akidah kita ketika kita beramal soleh ketika kita melakukan amal-amal soleh atau amal-amal kebaikan nah kita kerjakan karena imanan karena dasar iman Bapak ibu muslimin rahimahullah kita pernah mempelajari beberapa ayat yang ada di dalam Al-Qur'an pada jauh pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, kita ulang kembali, yaitu surat Al-Jasiyah. Surat Al-Jasiyah itu ayat yang ke-18. Kalau Allah Taala, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Soma jaalnaka ala sari atin amri, fatabi ha wala tetapi ahwa alladina la yaklamun. Kemudian kami menjadikan kamu wahai Muhammad, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ala sari atin, itu alamin hajin, wathihin berada di atas satu syariat min al-amri dari urusan urusannya, dari semua perkaranya dari semua urusan min amriddin jadi al-amri di dalam bahasa Arab itu kalau ada alif dan lam itu menunjukkan secara keseluruhan semua urusan jadi kami menjadikan Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin hidupnya itu supaya bersyariat artinya berada di atas syariat nah, syariat ini adalah syariat Islam yang jelas yang mengatur semua persoalan persoalan kehidupan Fad maka ikutilah syariat ini. wala tabi' dan jangan mengikuti ahwa al la layahlamun, hawa nafsu, keinginan-keinginan orang-orang yang tidak berilmu, orang-orang yang tidak mengerti. Nah, kenapa dilarang oleh Allah tidak boleh mengikuti hawa nafsunya orang yang tidak berilmu innahum sesungguhnya mereka layu'nu angka minallah mereka tidak menyelamatkan darimu dari adabnya Allah syai'an sedikitpun wa inna zhalimina ba'duhum ba'din. dan sesungguhnya orang-orang yang dholim sebagian mereka menjadi wali kepada sebagian yang lain Wallahu waliyul mutakin sedangkan Allah itu walinya orang yang bertakwa bapak ibu kaum muslimin rahimakumullah dua ayat yang diterjemahkan ini pernah kita pelajari pada jauh pertemuan yang lalu kita ulang, kita pelajari kembali ayat-ayat Al-Quran itu kalau kita kita ulang-ulang dibaca berulang-ulang itu justru akan menambah keimanan kita diulang-ulangnya pembacaan Al-Quran itu justru akan menjadikan kita itu semakin bertambah iman jadi tidak bertambah bosan Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan di dalam ayat ini bahwa syariat islam yaitu dinul islam jadi kalau kita bicara syariat islam itu ya, ya dinul islam ya islam itu adalah syariat syariat itu adalah aturan tatanan tuntunan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah wasallam. Yaitu al-islam Maka islam ini dijadikan oleh Allah Untuk Rasulullah SAW dan juga kaum muslimin Tidak kepada yang lain Al-islam ini adalah petunjuk yang diberikan oleh Allah Kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah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 adalah Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam nah Rasulullah itu diutus oleh Allah untuk membacakan Islam untuk menyampaikan Islam dengan sumbernya yang langsung datang dari Allah Ta'ala tanpa dikurangi oleh beliau dan juga tanpa ditambah tambahi. Yadlu alaihim ayatina wayu kita bawal hikmah. Jadi Rasulullah itu diberi amanat Untuk menyampaikan, membacakan Al-Quran dan Hikmah Al-Quran dan Hikmah itu adalah Al-Quran dan Sunnah Yang menjadi pedoman hidup kita orang yang beriman Al-Quran dan ha Hadis wa ingkanum mingqablu la mubin orang-orang yang mereka sebelum datang petunjuk dari Allah sebelum Al-Qur'an dan hadis itu disampaikan semua orang sebelum datang Al-Qur'an dan hadis sebelum datang ilmu-ilmu din al-Islam itu semuanya itu lafidu berada dalam kesesatan artinya apa jadi kalau kita tidak mengerti dinul Islam itu kita menjadi orang yang tergelincir kita tidak tahu kalau kita tidak mengerti Al-Qur'an dan Sunnah menjadi orang yang tersesat, kita tidak tidak tahu maka supaya kita ini tidak tergelincir, tidak tersesat dari jalan yang lurus, dari jalan petunjuknya Allah maka kita perlu mempelajari Al-Qur'an dan hadis, mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah kemudian beriman lalu beramal jadi ilmu yang datang kepada kita, kita ambil kemudian kita terima apa adanya, lalu diamalkan وَمَا أَتَكُمُرْ jadi ketika Rasulullah SAW itu menyampaikan sesuatu kepada kita di dalam hadisnya atau perkara-perkara ya, dinul islam itu datang kepada kita Ada perintah, ada larangan Dalam Al-Quran dan hadis Kewajiban kita adalah Berusaha untuk menerima dan beriman Lalu berah, beramal nah, Termasuk Al-Quran ini adalah suguan dari Allah Innahadhal al Quran maktubatullah Faqabalu maktubatahu Sesungguhnya Al-Quran ini adalah suguan dari Allah, jamuan dari Allah, maka terimalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya kita disuruh untuk mengambil dan menerima semua berita yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah kemudian kita berusaha untuk menyesuaikan. Tata cara kehidupan kita mengikuti tuntunan Bukan tuntunan dijadikan ton, tontonan Tapi tuntunan diikuti, diimani, diamalkan Yang datang dari Al-Quran dan Sunnah Walaupun pada kenyataannya Pada akhirnya nanti juga akan dipandang aneh Oleh kebanyakan orang Dipandang aneh Bahkan dipandang asing Karena tidak lazim Ketika kita semakin Bertambah ilmu kita Bertambah pengertian Pengertian dalam persoalan Din ini Maka Nanti akan dihadapkan Di tengah-tengah masyarakat Yang tidak terbiasa dengan ilmu Tidak mengerti Din al-islam ini Mereka akan menganggap bahwa apa yang kita kerjakan itu sesuatu yang aneh, sesuatu yang asing dan itu sudah diprediksi oleh Rasulullah Wasallam. karena di awal permulaan Islam datang itu memang dalam keadaan asing, dipandang aneh oleh masyarakat karena tidak lazim dan pada akhirnya pun nanti juga akan dipandang aneh, tidak lazim oleh masyarakat. Ini ajarannya apa ini kok? Kok aneh nyeleneh Kok tidak seperti pada umumnya itu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Al Islamu badaa goriban wasayyatu kama badaa." Islam itu datang Islam itu bermula dengan keasingan atau keanehan Dan dia akan kembali juga Dia akan terulang juga dalam keadaan aneh Juga dalam keadaan asing Fatubal Hurubah Maka Rasulullah mengatakan Beruntunglah itu orang-orang yang dipandang Aneh atau Hurubah Jadi beruntung berbahagia orang-orang Yang menghidupkan sunnah Nabi Orang-orang yang mereka berusaha untuk menata dan mengatur hidupnya itu dengan Islam Nah itu akan menjadi orang-orang berobak Orang-orang yang sangat beruntung Bapak Ibu Muslimin rahimakallah, Rasulullah SAW juga diperintah oleh Allah untuk mengikuti syariat Islam ini Untuk menata dan mengatur hidup dengan syariat Islam maka ikutilah dia wahai muhammad jadi tidak hanya ditujukan kepada kita kaum muslimin beliau sendiri juga diperintah oleh Allah supaya menata dan mengatur hidup dengan islam istrinya, keluarganya anak-anaknya salah satu ayat diantaranya yang menerangkan ketika ada kewajiban untuk menutup aurat bagi perempuan. Rasulullah SAW itu diperintah oleh Allah untuk menyampaikan terlebih dahulu terhadap istrinya, terhadap anak perempuannya, baru kemudian kepada kaum muslimin, muslimah. Ya ayuhan nabiyyu. Qul li azwajika Wahai Nabi Katakan kepada istri-istrimu Jadi Rasulullah itu sebelum menyampaikan Atau sebelum diperintah menyampaikan kepada halaya Kepada orang banyak Kepada manusia pada umumnya Rasulullah diperintah terlebih dahulu oleh Allah Untuk memperhatikan keluarganya memperhatikan keluarganya kita pun juga demikian ku anfusakum wa'alikum naro kul katakan wahai muhammad li azwajika kepada istri-istrimu wabanatika dan anak-anak perempuanmu nah itu perintahnya kepada keluarga karena Rasulullah punya keluarga istrinya banyak ada kurang lebih 13 ya 11 sampai 13 peserta lapor budak-budaknya. Nah, itu diperintah perempuan-perempuan yang terikat dengan Rasulullah yang menjadi istri-istrinya, demikian juga anak-anak perempuan wahai Muhammad. Anak-anak perempuannya Nabi Wanisa ilmu minin dan juga perempuan-perempuan yang beriman. Ini, nah, jadi Allah perintahkan kepada istri-istrinya, kemudian anak-anaknya, baru kemudian perempuan-perempuan yang beriman, mukminat atau muslimah. yudhani na alaihin na minjala bibihina supaya mereka itu menjulurkan jilbabnya menggunakan jil jilbab jilbab ini yang menutupi kepala sampai bawah itu namanya jilbab dari atas sampai bawah nah perempuan ada kewajiban untuk menggunakan memakai jil jilbab Nah Rasulullah sebelum menyampaikan kepada banyak orang istrinya dulu disuruh pakai jilbab. Anak-anak perempuannya dulu juga disuruh tuh pakai jilbab baru kemudian oh, mukminah atau muslimah itu diperintah oleh Allah oleh Rasulullah supaya menggunakan jil, jilbab. Jilbab itu bukan buatan karaoke, kolojen buatan niku kehendak dan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai upaya untuk menutupi aurat. Aw, nah, kembali kepada ayat fathatiah, jadi mengikuti syariat Islam, mengikuti din Islam ini, mengikuti Al-Quran dan sunnah, artinya yang diterangkan yang datang kepada kita Al-Quran. Ayat-ayatnya kita ikuti, perintah-perintahnya kita ikuti, larangan-larangannya juga kita kita ikuti. Diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau sholat mendatangi masjid supaya menggunakan perhiasan pakaian yang terbaik dari pakaian kita, ya kita berusaha untuk menunaikannya karena itu perintah. Khudu. ya amanu khudu inda kulli masjidin. Jadi setiap kali kita itu berada di masjid Setiap kali kita mendatangi masjid Supaya kita menggunakan perhiasan yang terbaik Menggunakan pakaian yang terbaik Untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan amal soleh di, mas di masjid Itu perintah ya kita tunaikan Kita sholat menggunakan pakaian yang terbaik walaupun sah, ya, pun sampai sholat menggunakan kaos oblong apalagi ada tulisannya kaosnya itu, bisa dibaca orang di belakangnya, tulisannya bola mata, sambil ada tulisan matamu <tuh> Allahu Akbar, matamu melihat di depan ada kaos tulisannya matamu <tuh> inda itu perintah dan banyak sekali perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran. Prinsipnya perintah yang kita ketahui dari Al-Quran jelas dalilnya di dalam Al-Quran. Kewajiban kita adalah mendengar dan mentah-mentahati. Ya ayuh halabi nahmanu kulumin toyibatimarozaknakum diperintah oleh Allah untuk makan dari rezeki yang diberikan oleh Allah Taala halalan toyibah yang halal dan yang toyem lah yang tidak halal jangan dimakan yang tidak baik juga jangan dimakan walaupun kelihatannya baik tapi tidak halal, ya jangan dimakan Ini contohnya kalau kita punya kambing, kalau kita punya sapi kemudian sakit, kemudian baru meninggal dunia inalillahi wa inailahi ilahi dan kalau nilainya ayam tidak bernilai, tapi kalau nilainya sapi, satu ekor sapi baru meninggal dunia itu masih laku kurang lebih sekitar 5 lima jutaan. Tapi ini lorong atau enggak mati, eman kacangnya dikubur niku eman, mending didolai anak sing kelem, entar sih purun tumbas dibeli 5 juta dia jual dia berikan. Boleh, kenapa asal, kenapa buatan <tapi>, Tapi kalau kita nuruti Eman Eman, kan gitu Ada orang beli, timbangannya gak oleh du, duit Mending terima saja duitnya, itu kemudian dijual Padahal tidak boleh, hukumnya ha? haram Nah perkara yang datang kepada kita dari Al-Quran, berita-beritanya itu kita berusaha untuk menerima Kemudian mentaati. Ya ayuhan nas kulu wasrobu halalan wahai manusia, kata Allah, makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih, lebihan. Sebagian kalangan kita berat untuk tidak berlebih-lebihan. Kenapa? Segala sesuatu yang ada di hadapan kita, kalau asal kita melihat, asal kita senang, asal kita suka dan kita mampu untuk mendapatkannya, kita ambil lalu kita ma makan. Padahal termasuk al-israf, israf itu adalah makal ma akaltakulla mastahaita. Semua yang kita suka yang yang kita inginkan itu kita makan Itu bagian daripada israf atau melebihi melampaui batas. Kita dilarang hidup dalam urusan makan dan minum itu berlebih lebihan. wala tabdir dan janganlah kalian berbuat mubadir nah, di ayatnya itu innal mubadirinakanu ikhwanas saya sesungguhnya orang-orang yang berbuat mubadir itu termasuk temannya syaitan nah, itu adalah larangan jadi ada larangan ada perintah di dalam islam itu kita orang-orang yang beriman Berusaha untuk mengikutinya Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makan harta anak yatim Dengan cara tidak benar Haram hukumnya Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk makan riba misalnya Berhenti Perkara yang datang kepada kita Dari perkara haram dalam Islam ini Kita berhenti Nasehat, meskipun nasihat itu berat kita menerimanya kewajiban kita adalah mengikuti nasihat tersebut faman jaa'a mau'idhatum mir rabbih fantaha fala hu masalah wa amruhu illallah wa man atafa ulaika ashabun nar sampai di dalam Al-Qur'an itu perkara yang diharamkan oleh Allah kok diterjang sudah diingatkan itu haram Tapi tetap diterjang Tetap dilanggar Dijalani perkara yang diharamkan oleh Allah Tidak mau bertobat Tidak mau berhenti misalnya itu Disebutkan dengan keras di dalam Al-Quran Fa'ulaika ashabun-nar Akan menjadi penghuni neraka nah, Bagi kita orang yang beriman Nasihat-nasihat yang datang kepada kita Dari Al-Quran dan hadis Asalkan jelas dalilnya Kewajiban kita adalah fatabiha, ah, mengikutinya, mengikuti seruan, mengikuti nasihat yang datang kepada kita. Makanya, kita ngaji, kita mempelajari Al-Quran, kita mempelajari hadis itu. Tujuannya supaya kita bisa mengikuti Al-Quran dan hadis. Tujuannya supaya kita bisa mengamalkan, bisa menerapkan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW jadi tidak sekedar kita ini menurut berita, menurut katanya apa kata pak fulan, bin fulan tidak, tapi kita tahu sumbernya di dalam Al-Quran dan hadis ini suratnya ayatnya atau hadisnya bagaimana ini yang pertama, Bapak Ibu Muslimin rahimahullah, kewajiban pokok kita sebagai orang yang beriman, kita harus hidup di atas Islam mengikuti Islam. Kemudian yang kedua, wala nah, am Kita dilarang. Rasulullah SAW juga dilarang oleh Allah Taala, wala Jangan mengikuti hawa nafsu. ahwa itu keinginan-keinginan, karep. -keinginan. Jadi keinginan-keinginan dari orang-orang yang mereka itu tidak berilmu Tidak mengerti tuntunan Tidak mengerti al-Islam Tidak tahu al-Quran dan hadis Nabi Alaihi Wasallam Nah kita oleh Allah dilarang untuk mengikuti mereka Walaupun mereka itu punya pengaruh Misalnya punya pengaruh, punya kekuasaan Kelebihan-kelebihan tertentu Dihormati oleh banyak orang nah, Kita dilarang Untuk mengikuti Orang-orang yang tidak mengerti Tuntunan Islam Jadi prinsipnya apa Kita ini Didasari oleh Allah Ta'ala Melihat, menilai Dan mengikuti sesuatu itu Berdasarkan ilmu Berdasarkan tuntunan Quran dan Hadis Taqfu ma bihi ilmun. Janganlah Kamu mengikuti Jadi Rasulullah itu dilarang oleh Allah Juga berlaku untuk kita Kita dilarang oleh Allah Jangan mengikuti Sesuatu yang kita Tidak punya il, ilmunya Kalau tidak ada ilmunya Tidak usah kita lakukan Kalau kita ada ilmu ya Kita lakukan, kita amalkan Artinya apa? Beramal itu berdasarkan il, ilmu Nah kalau kita melakukan amal-amal Ibadah, amal-amal soleh yang penting ikhlas Tapi tidak ada ilmunya Tidak benar menurut tuntunan Yang diajarkan oleh Nabi Soleh Salam Ya amalan kita nanti mardudah Mardud rumah pula tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dipandang tidak ada salahnya. Apa salah itu? Apa salah itu? misalnya orang mati ngoten niku entuk sedok ngoten niku disumetaken geni sore ngoten. Ngenten ta? Disumetaken sore, enten napa niku mawa Lilin menyala ngoten. Nah, kita tidak tahu itu amalan dari mana Islam sudah mengajarkan kepada kita bagaimana kita ini mengurusi orang-orang yang meninggal dunia mulai dari cara memandikannya kemudian mengkafani kemudian mensolati sampai yang terakhir itu menanam atau mengku, mengkuburkannya diajari oleh Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita Cara mendoakan orang Yang sudah meninggal Dunia, itu diajari Bahkan Kita diajari oleh Nabi cara untuk mentalkin Orang supaya nanti Kalau meninggal dunia masuk Surga, kita bantu dengan cara Mentalkin Lakinu ala mautakum La ilaha illallah Mangkola La ilaha illallah Fi akhiri kalami Daholal jannah Jadi kita diajari oleh Rasulullah Supaya mentalkan orang yang Tidak meninggal dunia itu dengan La ilaha illallah Karena orang yang ketika mampu Mengucapkan kalimat La ilaha illallah di akhir Kehidupannya Maka dijamin sesudah kematiannya Di akhirat nanti itu akan dimasukkan Oleh Allah ke dalam Surga itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita ikuti perkara yang tidak ada tuntunannya perkara yang tidak ada dasar-dasar dalilnya ya kita dilarang oleh Allah juga dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Wasallam untuk mengikutinya ini dalilnya wala tapi awa allaadzinaaya ya kalau paringi sumerep nih, contoh mawon nih, contoh mawon pun sampai kalau panjangan niku, wah kok gini sih, lah kok gini, jeneng ini kayak keadaan nih. Ketika sebagian dari saudara kita meninggal dunia, kemudian dibawa ke makobir, ke kuburan. Nah kemudian disitu diperintahkan oleh salah satu supaya kita ini mengadhani dan mengikomati lulus nopo badan lulus bu okay? nge ya, asal ini kalau badan ini tangklet adhan itu tujuannya nopo ikomat tujuannya nopo adhan itu iklamun biduhulil waket wa iklamun bihuduri sholatil jamaah itu sudah disepakati oleh jumhur ulama yang namanya adhan itu ya memberitahu pemberitahuan supaya masyarakat muslimin tahu ini sudah masuk waktu sholat itu yang pertama, yang kedua pemberitahuan supaya menghasung kaum muslimin untuk mendatangi sholat berja, berjamaah, yang namanya ikomat ikomat itu penegakan untuk sholat berjamaah bersama dengan imam. Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu alla ilaha ilallah ini apa nih sepakat gih apa Nah Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan untuk azan dan iqomah ketika berada di kubu di kuburan. Betul diajarkan oleh kajen Nabi s.a.w. Alaihi Karena apa Azan dan iqomah itu diajarkan untuk mengingatkan kaum muslimin waktu-waktu sholat sudah hadir kemudian Uh, menghasung kepada kaum muslimin untuk menghadiri sholat dengan berja, berjamaah. Nah, biasanya terjadi nah, di sekeliling kita, nih tiadani ya, terus mantun tiko, tiko mati. Mantun tiadani buatan tadi belas. Bareng komat, yorane yang sholat belas, sih mayat orang kerungu ngonten itu. Sak jangan gitu kerungu uning, buatan saket sholat berja, berjamaah dan dalil-dalil yang menerangkan tentang adzan dan komat di kuburan itu tidak kuat sama sekali dalil-dalilnya nah kalau demikian ya kita tidak perlu untuk mengamalkannya kita amalkan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Wasallam. lah kok menutup kok beton ini mulai ketah aku mencari ketah ngaji lah dene wis is pokoke aku ngene, wis karepmu. Ngoten mawon ya? Masing-masing li amali walakum amalakum ngoten. Ya? Kita beramal nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah taala. Lah kok kaet eruh, ngencene kaet ngaji nggih kaet sumrah ngoten. Ya? Mboten ngaji mboten sumrah. Ah monggo niki saged dados pemikiran ngoten ya? nggih. Dalil-dalil yang biasa Kadang-kadang kita amalkan Kadang-kadang ternyata tidak kuat Kadang-kadang malah bertentangan Berselisian dengan Sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW Yang diperintahkan oleh Nabi pada waktu jenazah ini berkaitan masalah jenazah itu Dimasukkan ke dalam Kubur Itu disunahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu memasukkannya itu dari arah kaki, nggak dari arah tengah. Kalau sebagian besar dari kalangan kita dari arah tengah dijempulung noh, nggak okay? Kok dijempulung Napa? No? Ah, <tulah> nah, kok dijebolakan, toh <tulah> pak? <tulah> Jadi dari tengah, nggak tenge itu? Biasanya tenggeri kibrom pak, dari tengah atau dari arah kaki? Nah, sunnahnya dari arah kaki sambil mengucapkan bismillahi ala milati rosu sunnah sunah yang demikian banyak tidak dipahami, tidak diketahui oleh sebagian besar kalangan kita kaum muslimin demikian juga yang namanya lahat lahat itu tidak berada di tengah galian lubang ditempatkan di bagian tengah, itu kalau menurut kita namanya Lahat, ngatung ya. Kotaan ngenten terus tengahnya ngenten jeglongan. Niku jenenge. Lahat. Tengrikin apa Nah, sunnahnya tidak demikian. Lahat itu berada di tempat bagian baratnya. Dikasih loh lahat, lahat niku liang lobang niku wau. Itu untuk tempat mayat. Jadi bukan di tengah-tengah nah Ini yang perlu kita Perhatikan, karena memang banyak dari kalangan kita, kaum Muslimin, mengikuti nopo jari sing disik. Nah, ya, ngono kita kita berusaha untuk merubah sesuai dengan sunnah, sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian juga yang terakhir. Okay, pun sampai ditangkep niku alirane betul, agar ajarannya betul, salah paham ngeten kita cari il ilmunya, ini gak cocok buatin nobon nobong, buatin cocok, ini buatin masalah, masing-masing kita beramal nanti itu ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Taala. Saat mantun niku biasa nih, sing mayat niku dikabari sing uripnya ngeten iki yaitu mayit engkau ma le awak-awak itu pada lungong ngaleh kapeeng. Engkau awak parani malaikat. diparani parani, loro malaikat takon marang siro. Jawaban yo, man robuka, sopo pangeranmu. Jawaban Robi Man nabiyuka sopo nabimu Jawaban Nabiyu Muhammad, sholeh salam. Nah, Niku Amin ya loh po. Pertanyaan kubur atau pendiktean, pendektean, atau itu pun, Bapak Ibu Kaum Muslimin, rahimakumullah selama Rasulullah SAW hidup dan mengurusi jenazah, beliau tidak pernah memperbuat demikian beliau tidak pernah memperbuat untuk Eh, enggak ini loh lewat kau malaikat enggak jawaban ya takon-takon rasul tidak pernah mendikte mendikte tidak pernah rasul selama beliau hidup sampai beliau meninggal dunia dunia tetapi perlu saya jelaskan bapak ibu muslimin rahimakumullah pertanyaan pertanyaan kubur itu ada nggak kan siapa rohmu siapa nabimu siapa agamamu apa itu ada memang betul hadisnya ada tetapi tidak digunakan sebagai hujah dalil untuk membuat pendiktian imlak di pekuburan itu tidak tidak digunakan sebagai dalil untuk hal tersebut nah ini kalau kita tidak mempelajari dalil-dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah nah inilah yang uh, sebagian besar pokoknya e jari kan begitu padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa man ahdasa fi amrina hadza fahuwa jadi man ahdasa siapa yang melakukan satu perkara amal-amal soleh atau amal-amal ibadah dalam urusan din dalam urusan agama ini Nah, yang tidak ada dalil-dalilnya, dasar hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, maka amalan itu akan kembali. Artinya, kembali ini, buat diterami kali Gusti Allah. Amalan itu akan tertolak nah, daripada kita melakukan amalan, tidak diterima oleh Allah. Kita cari saja amalan yang amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nah itu diantara contoh-contoh eh. contoh-contoh untuk menggambarkan atau menerangkan kewajiban kita orang yang beriman mengikuti syariat Islam itu dengan sumbernya Alquran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini nopo sing kalau sampai akan ikut kok benten lama sami-sami kalau jenengan Buatan kesusu, waikis jelas. Fitur ningkali, ralang kesusu tapi sama-sama kita cari dalilnya. Ngonten tuntunannya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wa alihi Wasallam, supaya kita ini tidak salah dalam menerima, tidak salah dalam menjalankan atau mempraktikkan di nulis Islam. Orang-orang yang tidak berilmu Orang-orang yang tidak mengerti dalil Tidak mengerti tuntunan Al-Quran dan Sunnah Itu tidak dijadikan oleh Allah Sama dengan orang-orang yang beriman Orang-orang yang beramal soleh, Orang-orang yang berilmu Makanya kita disuruh untuk mengikuti orang-orang yang berilmu bahkan kalau kita tidak tahu ilmu Islam kita tidak mengerti ini jalan bener oleh pora halal apa haram tanya kepada orang yang berilmu fasalu ahla zikri ingkun la ta lamun bertanyalah kamu kepada ahli ilmu jika kalian tidak berilmu tidak mengerti maka kalau kita tidak paham tidak mengerti tuntunan Dalil sunnah Quran hadis ya Kita bertanya kepada ahli Ahlinya Bukan malah mengikuti Orang-orang yang tidak mengerti tuntunan Tidak mengikuti Kebiasaan-kebiasaan Tidak mengikuti apa yang Biasa kita lakukan, kalau itu tidak ada tun, Tuntunannya, kalau ada Tuntunannya tidak ada masalah Ini contoh Lintu Malih okay. Contoh yang lain, kalau kita Sholat, kalau kita sholat kita diperintah oleh Allah Kita diperintah oleh Rasulullah SAW Supaya masing-masing kita itu melihat yang berada di depannya Masing-masing kita melihat yang ada di depannya Yang di depan menjadi imam Di belakang itu harus tahu kalau imamnya ada di di depan Di belakangnya lagi Kalau jamaahnya banyak Di belakangnya lagi Itu kemungkinan tidak bisa melihat Imam, di belakangnya lagi Sampai ibu-ibu yang di belakang Kemungkinan besar tidak bisa melihat Imam, maka Rasulullah SAW memerintahkan Supaya bermakmum orang yang Berada di belakangnya terhadap Orang yang ada di belakangnya Artinya melihat yang ada Di depan, nah kalau Sampai di belakang, ya harus melihat yang ada Di, di, di depannya, jangan sampai Ditutupi, termasuk Yang perlu kita koreksi itu kalau softnya laki-laki dan perempuan Perempuannya dikasih tapir Sehingga perempuan tidak bisa melihat barisan yang ada di depannya Nah itu juga tidak sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh nabi Mestinya yang di belakang melihat yang ada di belakangnya Sumerab sudah ada di belakangnya Demikian juga kalau berada di balik tembok Walaupun ada speaker atau ada suara keras, sunnahnya melihat waliyat tamu Jadi melihat menjadi makmum yang berada di belakang terhadap yang ada di di depannya Nah kesemuanya itu Bapak Ibu Muslimin Rahimahumullah Kalau kita tidak membuka kitab Kita tidak mempelajari hadis-hadis Nabi SAW Kita tidak akan mengerti dalam persoalan dinul Islam Makanya Allah memerintahkan kepada kita fasalu ahladzikri ing kuntum la lamun kalau kita tidak mengerti ilmu dalam urusan din ini kita harus bertanya kepada ahlinya ahli ilmu yang mengerti Al-Qur'an beserta tafsirnya yang mengerti hadis nabi beserta sarah-sarahnya supaya kita tidak salah dalam menerima ilmu dan mengamalkannya Nah kenapa Allah subhanahu wa ta'ala melarang kepada kita Tidak boleh mengikuti keinginan orang-orang yang tidak punya ilmu Karena orang-orang yang tidak punya ilmu itu nanti akan mengajak kepada kita Mengajarkan kepada kita Membuat kita itu mengikuti mereka Artinya sama-sama menjadi orang yang tidak punya ilmu Nah kalau sudah demikian di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala itu nanti akan saling berlepas diri bapak ibu muslimin rahimahkullah innahum layugnu anka minallahi sahi'an di ayat berikutnya sesungguhnya mereka tidak bisa menyelamatkan kamu menyelamatkan darimu wahai muhammad dari adabnya Allah ta'ala itu artinya Ketika orang-orang yang tidak punya ilmu itu kita ikuti Orang mengikuti orang yang tidak punya ilmu Jadi mengikuti orang yang tidak punya ilmu itu nanti akan menjadikan kedua-duanya itu sama-sama masuk ke dalam neraka Neraka ini yang dijelaskan di dalam Al-Quran Innahum layu genu angka min Allah. Sesungguhnya mereka tidak akan bisa menyelamatkan kamu Dari adabnya Allah Ta'ala ini Mereka sendiri tidak bisa selamat dari siksanya Allah Apalagi menyelamatkan orang-orang lain Ini kelihatannya remeh, kelihatannya sepele ya. Tapi ini perkara besar di hadapan Allah Ta'ala Mengikuti orang yang tidak mengerti dinul Islam akibatnya parah nanti di hadapan Allah. Akibatnya apa? Akibatnya tidak selamat dari adabnya Allah. Kalau tidak selamat dari adab Allah, ini maksudnya beribun melebu swarga. Napa melebat neraka Melebat neraka. Akibatnya demikian gara-gara mengikuti orang-orang yang tidak punya il, ilmu jadi pendengaran kita, penglihatan kita hati-hati kita ini jadi kita melakukan apa saja bahkan kita berucap, kita beramal itu nanti akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini kemudian Allah juga menerangkan bahwa orang-orang yang tidak beriman mereka itu adalah orang-orang yang zolim yang sebagian mereka itu menjadi pengurus pemimpin bagi sebagian yang lain yang akibatnya mereka nanti akan sama-sama masuk ke dalam neraka Jahanam Kemudian berlepas diri Saling berlepas diri sesama mereka Jadi orang-orang kafir yang mengajak kepada kekafiran Orang-orang yang mengajak kepada kezoliman Itu ketika berada di dalam neraka mereka akan berlepas diri Demikian juga orang-orang yang diseru Orang-orang yang diajak itu nanti juga akan berserah diri berlepas diri <coughs> karena pada waktu itu disibukkan dengan urusannya sendiri sendiri nanti banyak ayat yang menerangkan termasuk dalam surat al-baqarah nanti itabar al-ladhina tubi'u al ladhina, tubi ladhina taba'u dan seterusnya al-ayah nah kemudian yang terakhir wallahu waliyul mutakin Allah menerangkan di dalam ayat ini bahwa orang-orang yang bertakwa itu, pengurusnya, penolongnya, pemimpinnya, walinya, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, orang-orang yang bertakwa itulah yang nanti akan dijauhkan oleh Allah dari neraka. Orang-orang yang bertakwa itulah yang nantinya akan diselamatkan oleh Allah dari adabnya dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga لَا jannah الْجَنَّهِ إِلَّا ya jannah tidak akan masuk surga kecuali orang yang bertakwa orang yang bertakwa akan diberi kemudahan oleh Allah untuk masuk ke dalam sur surganya nah oleh karena itu Bapak Ibu Muslimin rahimakumullah kita mengaji kita mempelajari Al-Quran Mempelajari dinul islam ini Supaya kita menjadi orang yang bertakwa Kita tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa Kalau kita tidak mengerti Al-Quran dan hadis Kalau kita tidak mengaji Tidak akan menjadi orang yang bertakwa Kenapa demikian? Karena bertakwa itu adalah orang yang siap melaksanakan syariat Orang yang siap melaksanakan perintah Meninggalkan larang larangan Kalau tidak tahu perintah dan larangan Ya tidak akan bisa mengerjakannya Maka kewajiban kita Mempelajari Islam itu Supaya kita mengerti syariat Supaya kita tahu perintah dan larangan Kemudian kita berusaha Untuk mengamalkan Melaksanakan kewajiban Berupa perintah Atau larang larangan dan itulah orang-orang yang bertakwa kepada Allah taala. Dua ayat yang kita pelajari mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. saat yang kula akhiri menawi enten perkawis sing perlu ditangkep-tangkep monggo. Okay. Pak Ustaz tadi kalau amal ibadah yang tidak ada itu pasti ditolak. Nah, pertanyaannya itu, Allah itu cuma menolak saja atau kita masih diimbui dengan alat? Man ahda safi amrina hadha fahuwa raddun Wafiriwayatin Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun Ai goiru makbulah. Jadi kalau kita melakukan amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan, itu ternyata tidak sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Tapi kita sandarkan itu adalah ibadah atau amal soleh. Nabi mengatakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya yang namanya tidak diterima ya. Nanti di ayat-ayat lainnya ada pertanggungjawaban awal mas ula. ya jadi karena tidak diterima nanti ada pertanggung jawaban di hadapan Allah nah terserah Allah ma ma terserah apa yang akan diperbuat oleh Allah Ta'ala, kalau Allah itu mau menyiksa, ya itu urusan Allah, Allah mau memberikan ampunan karena rahmatnya barangkali di akhir hidupnya bertobat Wallahu alam ya, ya itu urusannya Allah Subhanahu Wa Ta'ala perkara nanti di akhirat kita kembalikan saja kepada Allah Ta'ala, yang jelas kita berusaha berusaha, apa yang dikatakan oleh Nabi misalnya itu tidak diterima, ya kita tinggalkan, kita jauhi kita cari saja amalan yang diterima oleh Allah ngantin mawon. yasiru walatu asiru jadi kita jadi orang Islam, yang mudah-mudah saja loh pak bu yasiru ya, walatu asiru, mpun nabot-nabot pun rekoso-rekoso boleh gampangnya, gampangnya seorang yang enak tuntunan ini seorang yang enak tuntunan orang usah dia orang yang enak tuntunan ini kok wala asiru tidak perlu kita ini bersusah-susah atau bersudi sulit oden kok rekoso ngamal-ngamal tirakat-tirakat misale tirakat pati geni poso muteh misale poso petang puluh misale nurane tuntunan ini ya orang usah dilakoni. Niku kan tuntunan nabi musa, geni kucak dia nabi musa pun sampai dia kalau kala jenengan karena itu amalan kita sesuai dengan tuntunan nabi kita muhammad sallallahu alaihi wa ali wasalam sing so ngene tuntunanipun mawon Dawud puasa ngoten sedina puasa sedina boten sedina puasa sedina boten niku Daud utawa rong dina puasa sedina boten rong dina puasa sedina boten ente tuntunane teng kene hati nabi wonten kados ngoten niku utawi Senin kemis utawi nek gak kuat nge. telung dina sesasi No po enam ini ayam mulpit ini misalnya buatan sakit, is. gih setahun pisang lah kosor Roma Ramadon, oh. jelas gih pintu nih wantes tangkalakan maleh, gih manggil. Jadi perkara ibadah, perkara sunnah, perkara din al-islam ini yang penting ada dalil. Al-adhan itu apa saja. Yang penting keterangannya ada dalil di dalam Al-Quran ataupun hadis. Contohnya ada adhan malam. nih Contohnya ada adhan malam. Rasulullah SAW mengatakan yang mendengar adhan malam, yang belum sholat malam silakan bangun. Yang sudah sholat malam silakan ti Tidur berarti azan sholat malam, bukan kewajiban. Harus orang mendatangi sholat berja bersama ada dalil bolehnya azan di waktu malam sebelum subuh. Tenggeri kilang, gih dereng sebelum subuh itu sunnah, netan mekah, matinya di kompon, Terus. tapi bukan persoalan mekah atau madinah tapi itu perkara sunnah yang kedua. Adan pada waktu bayi lahir. Nah, ini tuh, kalau tinggal lagi, enten hadisin itu hadis yang menerangkan ketika bayi lahir itu untuk diadani di telinga kanannya, kemudian dikomati di telinga kirinya. Hanya saja para ulama khilaf, konten ikhtilaf perkara boleh mengamalkannya dan tidak itu ikhtilaf yang pertama ya, karena Hadis yang menerangkan tentang adzan untuk bayi yang baru lahir itu, kedudukannya atau derajat hadisnya, itu dalam keadaan doif. Hadisnya doif, nah, sehingga di sini eh, yang mengamalkan adzan untuk bayi yang baru lahir itu berarti mengamalkan hadis yang doif. Apabila tidak mengamalkan hadis yang dof tersebut, artinya tidak diadani, ya tidak ada masalah. Jadi, misalnya, jenengan kulon nyengat ada yang ngoten, buatan diadani, buatan masalah. Kenapa? Karena hadisnya doef. Jenengan adani, ya silahkan mengamalkan hadis yang doef, ngoten. Nah, pilihannya di situ, ngoten. Sehingga sebagian memang ada yang mengamalkan, sebagian ada yang tidak mengamalkan termasuk contoh yang lain barangkali sepuntunan yang kata ini perkara baru ini. hadis yang berbunyi Assalamu qabalakalam sebelum berceramah sebelum berkhutbah sebelum menyampaikan nasihat wajib untuk mengucapkan salam di sebagian pertemuan yang lain kadang kulombatan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau sebagian kita memulai sesuatu kita Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi kan pada Pak Ustadz tanya wih, monggo. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz saya mau tanya, ngerti nah, kita akan lari salam rumi'in, ngerti nah, dalilnya apa? Assalamu kalam itu tadi dalilnya salam sebelum berbicara Nah, ternyata hadisnya juga dalam keadaan "do Artinya, kalau mau mengamalkan, silahkan. Kalau oh, itu doa yang tidak mengamalkan, karena itu hadisnya doib, ya tidak perlu diamalkan juga. Tidak masalah, jadi tidak ada apa-apa buatan masalah. Misalnya mau ceramah, tidak pakai salam, tidak apa-apa, tidak salam. Tapi langsung "inalhamdalillah, nahmatuhu, anastainuhu", Rasulullah juga banyak biasa seperti itu. Mata. ini niki pentingi jenengan ngaji, sumerap ilmu, tadah saya tambahi ilmu, niku membuatkan niku membuat pernyataan menyalahkan kepada yang lain. Ini misalnya Kak Cocok Monggo diamalkan Kak Cocok terserah, niku urusannya Dewi, Dewi. Bagaimana kita beramal, memperbaiki amal kebaikan kita, mengikuti tuntunan dalil di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu wa alaihi wasallam. Jelas, Pak? Lintune malih wonten. monggo, Pak. Kangge niku hatine ini Pak Bu pertanyaan dari Pak Pati, Pati jadi kalau orang meninggal dunia itu apa ada tuntunannya 3 harinya diselamati 7 harinya diselamati 40 harinya diselamati terus 100 harinya diselamati yang perlu saya jelaskan Derek-derek kita lintu saking Nasoro Derek-derek okay. kita lintu saking Hindu Derek-derek okay. kita lintu saking Agami Buddha Ini enten Salah satu dari keluarganya Meninggal dunia itu juga Ada acara Tiga hari Tujuh hari Empat puluh hari Kemudian 100 hari, kemudian pendak pendak niku tiga ratus sekian hari atau satu tahun. nganten gih? Nah ternyata itu juga diamalkan dari dari kita tengene asrani niku diajakan acara kebaktian nganten. ini Hindu dan Buddha gih. Nah, Enten acara nganten niku kempal-kempalan tiga hari tujuh hari. 40 hari, 100 hari dan seterusnya. Kemudian juga kita lihat sebagian besar dari kalangan kita kaum muslimin mengunjungi. Ternyata juga ada acara-acara seperti itu. tujuh hari, 40 hari, 100 hari. Orang Hindu ada acara itu, orang Buddha ada acara itu, orang nasrani juga ada acara hal seperti itu. Bagaimana? dengan Islam nah ini kita ditangkapkan dengan Islam ge. jawabannya Islam itu bagaimana mengajarkan orang yang e, meninggal dunia dan sesudahnya kewajiban yang paling pokok bagi kaum muslimin ketika ada salah satu dari mereka meninggal dunia dari kita yang meninggal dunia sesudah selesai urusan-urusannya itu adalah mendoa doakannya, lah mendoakannya itu tidak dibatasi dengan waktu-waktu uh, yang ditentukan. Waktunya tiga hari atau tujuh hari, 40 hari, tidak ada ketentuan. Makanya Rasulullah SAW juga tidak pernah niku tujuh hari, tidak pernah 40 hari, tidak pernah mengajarkan itu juga tidak pernah dibegitukan juga tidak pernah yang waktu-waktu yang ditentukan. Tetapi mendoakannya itu jadi kewajib kewajiban yang hidup kepada yang mati. Khotbah saja Allah magfirlahum warhamhum. Allah magfir lil wal mukminat wal muslimin wal muslimat. Khotip disuruh untuk mendo mendoakan baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Jadi tidak ada pembatasan waktu atau penentuan waktu 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari tidak ada. Yang kedua, Dikhawatirkan kalau itu kita kerjakan, itu nanti akan jatuh kepada hukum. tasabuh binggai muslimin. Nah, ini khawatirnya tenggriku. Lha, bo ini khawatirnya khusyuk apa-apa. Lha, khawatirnya khusyuk apa-apa. Lha, ini khawatirnya khusyuk apa-apa. Lha, ini khawatirnya khawatirnya khawatirnya kena hukum tasabuh li khairil muslimin menyerupai amalannya orang-orang di luar Islam ngoten Lah la teng riko tiba kene enten teh yang gene tiyang Hindu enten tiyang Budha kene enten tiyang Kristen kene acara 7 hari 40 hari Nah kita dilarang oleh Nabi SAW alaihi wasallam man sabaha bi qaumin fa minhum Waman tasab bahabi kaumin fauamin, pun salah paham rumian loh, ye. bukan berarti kurang itu, iku, iku ngelarang, iku tidak boleh, ini tidak sesuai dengan tuhan, pun salah tangkap rumian. Kita cari dalilnya, man mantasab bahabi kaumin fauaminhum. Nah, kewajiban kita mendoakan, ya, bahkan ya lebih baik adalah mendoakan diwakti diwaktin di waktu yang istijabah, waktu-waktu yang diijabahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini kemangkian yang, yang disampaikan oleh Nabi waktu-waktu yang kita berdoa dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah, ada pun kalau menyerupai penentuan, pembatasan waktu-waktu untuk berbuat baik, apakah bersodakoh ataupun mendoakan atau membacakan bacaan-bacaan Al-Qur'an untuk kebaikan itu nah itu supaya tidak tasabuh dengan orang-orang di luar is Islam saya lihat bodoh nah, yang Kristen seperti itu, ya? yang Hindu g ngonten, lah maksudnya yang Islam seperti ngonten, itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW man sabdaha barang siapa yang menyerupai melakukan amalan yang serupa bi qaumin dengan suatu kaum fahuwa minhum maka dia sama dengan kaum itu padha dene mbek wong yahudi padha dene kalih tiyan asrani nggih padha dene kalih tiyang hindu ataupun bu buddha maka rasulullah SAW di dalam Al-Qur'an diperintah oleh Allah wa amali wa amalukum ngoten kita punya amalan tersendiri yang diajarkan oleh Allah kepada kita Yang diajarkan oleh Nabi kepada kita Kita punya amalan sendiri Yang punya ciri khas Tidak sama dengan Yahudi Tidak sama dengan Nasrani, Tidak sama dengan Hindu dan Buddha Nah dene mereka-mereka Berbuat seperti itu Itu hak mereka sebagai warga negara Indonesia Silahkan buat orang-orang agama Beda kok nah kita jadi muslimin dipilih oleh Allah ya mengikuti sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi jelas ya? kuantun malih? bu jelas bu? pak jelas ini? jelas ya, muki -muki, ini mungkin kita harus tambahan ilmu manfaat Allahumma salli ala muhammadin wa alim muhammad walhamdulillahi rabbil alamin Allahumma rahamna bil-qur'an wa ja hulana imaman wa nuran wa hutan wa rahmah Allahumma dakirna minhuma nasina wa namin huma jahilna warzukna tilawatahu ana al-layli wa nahar wa ja hulana hujatan ya rabbal alamin Allahumma arinal muhammadin alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh